Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara menghapus user pada Nintendo Switch kalian gitu Jadi mungkin kalau kalian uh, usernya ini udah nggak kepake atau mungkin kalau kalian misalnya beli secondary account dan secondary accountnya ini udah nggak bisa dipake atau udah nggak bisa dimainin lagi Kalian bisa hapus aja gitu dan ya biar lebih rapi aja sih kelihatannya Dan untuk cara menghapusnya kalian cukup ke sistem settings, sebenarnya sama aja sih kayak... Uh, cara menambahkannya gitu tinggal kalian klik aja yang users gitu dan sini kita akan uh, klik untuk profilnya yang mana yang mau kalian hapus gitu misalnya contohnya adalah yang ini dan di sini kita akan uh, delete user aja gitu atau mungkin delete atau apapun itu di sini kita akan hapus aja, dan di sini kita akan harus uh, mengecek untuk yang checkboxnya ini kita akan checklist aja dan sini kita akan next aja gitu dan di sini kita akan menunggu dulu beberapa saat nanti di sini kita akan uh, delete this user kalau udah uh, bisa diklik gitu di sini kita akan hapus aja, dan akan dan Nanti akan ada tulisan "successfully deleted user" kayak gitu. Setelah so, itu, kita akan oke okay aja, dan udah nanti akan hilang gitu. Untuk usernya udah kehapus, dan ya, menurut saya jadi lebih rapi aja sih. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for catching. Bye bye.